bagian dari rumpun keluarga tongkonan Garumian. Kami juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Dharma Lelipadan dari Kapolda yang kebetulan nih ya teh tongkonan teh Om Dharma. Bate ina pamotin dan bok okay. mikosulang tidak bula Kamu kamu si tandan siap, si tandan cuma tuh entah ini apa rengnya siapa rengnya sampai di padangeng dengan angin dan pun angin Pada hari ini Yang memang inilah rumah besar kita Sebagai suatu uh, dua yang besar, Satu pun besar masyur, yang di Yang diatasnya lagi Sebetulnya adalah Kuang jatuh naik uang campuran di Kalu maka. tidak lepas semua itu adalah kita di sini sebagai satu keluarga momen pada hari ini sebetulnya yang dilantikan se pengetahuan saya ini sebetulnya sudah mungkin 100 tahun lebih kita tidak melakukan antara bangunan di sini oleh karena itu saya diri datang ke sini Walaupun kita semua saya yakin punya kesibukan masing-masing Yang tidak Yang cukup cukupnya barangkali Yang banyak kegiatan-kegiatan yang kita semua Kita dengan pekerjaan Namun dengan rela hati, dengan suka cipa, Kita berusaha datang ke hari untuk saling mengenal datang saling di siaturahmi saling uh, apa, berkorban, saling mempersembahkan apa yang dapat kita lihat bahwa oh, kita adalah suatu keluarga besar yang saling tolong-menolong saling ikhlas, saling rela untuk meneluarkan Walaupun tidak seberapa, walaupun ada yang besarnya juga lebih, tapi kita ikhlas kita. Semoga saya terima kasih atas masuknya keluarga dari kekinian saya semuanya, semuanya, semuanya, semuanya, semuanya, semuanya, semuanya, semuanya, semuanya, semuanya, semuanya,